Halo rek ketemu mana? Ambek aku Ita Valentina dek guruku gamer belajar ke game belajar. Hari ini akan dicoba mabar yo e, perdana dan pertama kali setelah sekian tahun lamanya. Dan aku pingin review sedikit e, pengalaman ya, dulu MLBB sama versi yang terbaru. Iku bagi ku jauh jauh lebih baik rek. Kenapa? E, secara display mereka lebih smooth. Terus habis itu secara apa yuk, penataan dan sistemnya itu mereka ngasih tahu ke pemain-pemain pemuda tentang cara mainnya. Misalnya gini, uh, kamu megang mage ya. Terus mage ini itu rekomendasi di lane yang mana. Jadi ketika player yang kayak kami ini, yang noob-noob ini main, itu nggak bingung ke atas, ke tengah, atau ke bawah. Istilahnya sekarang gold lane, hmm, terus... Mid lane sama EXP lane, nah, ada kayak gitu, nah, Kami merasa tercerahkan dengan hal-hal yang semacam itu. Thank you, developer. Thank you banget, thank you. Thank you, developer, thank you banget, thank you banget. Gue job, job, banget untuk developernya. Masih mountains, masih developer mountains atau yang lainnya yes, ikut pokoknya thank you banget, thank you banget, thank you banget. Aku main MLBB Mobile Legend bang-bang. Dulu itu aku pernah main pas zaman-zaman kuliah. Dan itu semester berapa ya? Ambek arek-arek uh, kampus dan lain sebagainya. Kemudian hari ini akan coba main lagi MLBB dengan versi yang terbaru bersama koncoku ya, Lia, Melanie. Aku ambek Lia pian kanca kuliah dan kami sering dikenal ambek arek-arek Sentra Sik Unesa sebagai duo temulawak <laughs> Soalnya ketika bertemu, aku pasti nggak isok ya namanya diam dan uh, jaim cakim ya waw, pasti semarak banget lah like. aku ambil lia ini jadi satu forum so kalian penasaran di ya, apa jadinya aku yang penasaran soalnya aku yang noob si ande di mlbp -an, ini pilkir uh, gak tahu attack lane gak tahu uh, combo skill gak tahu lia juga So, kalian penasaran betapa hancurnya gameplay kita kali ini? Yuk, langsung saja. Let's begin. Sore, Saiki. Aku ketemu Lia ya. Hai Lia. Halo, temulah kita bergabung kembali. Wes pirang tahun kita terpisahkan oleh jarak dan waktu ini. Entar, yuk mari bertemu mari Melawak iya mari bertemu mari Melawak Jadi duo temu lawak <laughs> <laughs> <laughs> lah uh, instagrammu apa pe ambil subscriberku ingin di follow mereka tahu tempatnya Di mana dek mana baiklah tempatnya ada di atliunderstore melani lagunya pakai e ya guys Oke, wes yo iso langsung di rek iki. Bisa langsung editnya. Uh -uh, wes Ayu pemain biola saya ki game okay, pisan <laughs> Langsung follow saya ki follow follow follow. follow. <tid> Tapi pelawak bisa. <tid> <Tapi pelawak>, <laughs> <tid> wes awakmu katanya kalau pose sak turung email bui Aku biasalah ya, yang basic-basic aja. Laila paling. <laughs> Oke, okay. wes tak lindungi kok, ambil Hilda. Maaf yang kata. Eh, aku ya semburan deh kain terus bisa Baiklah. <laughs> <laughs> ya kita sesama ya. Nub, mari kita bermain. Yuk ya. sesama Nub, mari kita bermain. Press circle to start. Cari pertandingan. Oke, okay. saya Se, ngenteni, sembari ngenteni, lo, Aku ah, masa iki diin tilan Dek jombang apa dek Anu, wo oke, absen, absen, absen, absen, absen. Sorry kepotong, kepotong. I'm sorry, aku di... Oke, masuk ya, Oke, okay, masuk ya, dih. Oke, oke, tekan, oke, oke, oke, embo gak ngerti Ada apa -apa, kok begini ya? embo. Malbuah, Malbuah. Ini ya, ada Jepang juga. Malbuah, Malbuah. Apa saya tuh aku loh? Ya yes, masuk. eh apa, apa Aku Hilda yo, saya Hilda. Yo tak tengi kon. Wah wow, Hilda aku tambah keren sumpah. Biar aku gelaknya ke Hilda. Mbak saya ini lali apa bu, leng aku gak ngerti. Oh aku enggak nisor Konek -kon deh duor Masalah Kepisalan Gak bes aku tak melok konek Masih rekomendasi ini Dek EXP lain Build Gearku lo buildku Codong Tak toh -ta -ta lah Apa bes Apa? <laughs> <laughs> Bir Ano? Build -kir. kir kir support Support Apa sih lih ngarani? Gak <laughs> ngerti Apa <laughs> Ngawur, kok, Ya wes lah ngawur ae yo. <laughs> <Agar> tembak, Mbak. <laughs> tembak. Yes, yes kontak kancane nang Mohon maaf ya teman-teman. Ya. Mohon maaf ya para siswaku. Kami berdua memang noob dek gameplay ini. Iya, subscriberku jenenge siswaku. Welcome. Oke, okay, uh, movement dulu. Lu di mana, coy? berangkat ini gua. Ke jalan dia. Ya. Wes, wes, wes, ayo. Eh, hey. Ke mana? Duur, bujang. Eh. Kone nang duur. <laughs> Mai mu <neng duer>. Oh, <laughs> kate nang nisor. Tong <laughs> melu ayo, ayo nang duur.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 Sambrul amburadules. Luala. Sila juga lengkundang luak dia. Sila sila sila sila sila sila sila. Sila sila sila eh aku ya, sila. Tidak, tidak, tidak. <hvad> sila aku sila sila sila. Sila sila sila sila sila. Sila sila sila sila sila. Oh my god. ngelek aku lah, Ya Allah. Eh, lu di mana, Boy? Ngelek aku. Aku mandek. Cekrek. bodoh, bodoh, bodoh. Oke, okay, oke, okay, kayaknya Please, please, ojo nge-lag pooh. My... Wah, ini kenapa iki? Kena... Po, iki. Wah, kok nge-lag? Kenapa? wut wut wut lagi ini sumpah Oke, okay. oke, okay, next lah. Are you in ya? Yeah, Lihat diskon next, ah. Lah? Your team Ih Luang bataku ya ampun Kenapa ya kok nge-lag kemarin Loh, Aku main sendiri gak nge oke okay. nah ini terus teratur lah halo lah <laughs> kayaknya nyawet aduh ya apa ini iya wes. Wes kak nge lag yoh kak nge lag aduh aduh late game bison. Sial lah, Coba aku gak ngelek, Rek. It will be better. Ikilat game masalahnya Oke okay, masih olet game yo level 8 oke oh, kiki, kiki. cc elah maculah maculah maculah maculah kait orang pikir aku wes ayo wes macu macu macu waduh kok anak sing ichen let game lagi I'm sorry, re. ya ampun Oh iya, Hilda itu 2 spesial efek ya Tadi lihat deh masuk ke semak-semak HP-nya akan bertambah Oke okay, deal, deal langsung langsung. Wow ketika Gyrkues jadi, it will be awesome. Oke, okay. ketika girkus jadi akan sangat menyenangkan. Tembanna, teman rete, tembantu rete. Uh, Anda tidak late game. Ya tapi aku tidak boleh menyalahkan late game. <laughs> Oke-oke-oke, okay, okay, okay. bisa yuk yuk yuk bisa yuk sudah tembus sudah tembus isare, ini ini. Oror, yo, mundur mundur mundur mundur mundur. Eh aku mari nih balik. Wah tidak eh, seimbang ya seimbang enggak sih kacik 5 poin nah eki oke okay. ayo maju maju saya menganggur saya nganggur. awas ada Laila lain nisor Terus, kejar terus. Hahaha, mundur ya, Maya mundur ya. Ah, baga. Ya wes, terima kekalahan karena dari awal ngelek yo. Ya wes nanti bisa main lagi. Awo po, ronde 2 masih ada. Baik baik, enam detik. Ayo, ayo lihat pulang pulang level 11 Oh ada ya aku gak nge-like It will be awesome Hati-hati Dek bawah iku ono jodohnya lali aku Ayo awas awas awas eh eh eh eh jangan nafsu jangan nafsu Jangan nafsu, oke. Okay. <tuk> revive, oke. Okay. Oke, okay, eh, turut, turut, fokus, turut, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, Oke, okay, help me, help me, help me. Apakah kita akan comeback? Apakah kita akan comeback? Comeback dong, comeback dong. cek se, sek sek kestan aku kestan cek nunggu nunggu minion woi okay, kechas Sek nunggu nunggu nunggu minion minion gimana lah rigen lah lah rigena lah rigena lah Duh ini suara. Mundur sik lah, mundur sik lah. Lah, masalah. Se... Nah, aku senangi Hilda aku iso regen. Hmm. Wah, late game ya. Untungnya! Turret, turret, turret, wis! Oke! Oke! Sik! Ayo, sebelum... Sebelum tersentuh! Aduh, aduh, cocok-cocok aduh, aduh, aduh, aduh, oke aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, masalah aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Yeay Oke, okay. oke okay. masih yang nge-lag ya. Aduh. Pusing aku nge-lag nek ngarepiku ya wah. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Epic comeback. Epic comeback, epic comeback Baiklah Oke, okay, oke. Okay. Nanti ya wes level up ke tujuh Ya lastida lasti gold. <laughs> Oke, oke, oke, dinding dinding, oke, kacek, kacek, sepuri pita gombeli ya, oke lah. Nanti eh, ae apa? Lah. Lah. Lah. Halo Mike. Lah. Oh. Ngelek aku ya Allah. Ngelek Emang ngelek aku Wes tapi Wes tak gunak no Ternyata untuk no masalah dek jaringan dan harus disetting Tapi Wes mari Nyoba main mana Ya ya yeah, yeah. Press circle to start Oke okay. eh GGWP Lailamu Mucos tidak eh ngerti Sikon hmm? Laila Jos Saat aku tidak ada <laughs> <tuk> <tuk> Iya, kamu <bu. tuk> Terus Dan, apa guilt api Build Angel ah, ah, ngel sih ngomongnya Gire, <tuk> kire api Baiklah Best, malbu malbu Melbu, Jos <tuk> iya yeah. Rekord gorong gunung tak nyala na Ndang, gak nyala na Oke Aku Hilda mana tah? Lo bisa Oh, ada no Balmord Eh, uh, bisa ada lagi Nyoba omiya be, atau mage? singwingi wes, tak toto iku Eudora aku tak nyoba mages ya kon Eudora ta oke okay. aku kayak ngerti oke okay, aku nang midland nang goodland oke okay, ya wes lah dijalani wae wah wah wah wah eh opo itu oh, mm. ya. mikmu deket no mana iso nggak lah cuwil suarane? mikmu deket no oh iya aku suha gak iri itu Next time next time dijauh e-retail. Lah, make mu wis oke okay, ya? Ilek kadung main terus. Enggak, <laughs> huh? mic-mu oh. yeah, wis mau Pa. Ya wis. Sojo so, ngelag mana? Oke, wingi wis tak toto iki pil iki. Banter. Banter. bikin -d -d -d -d. Lah kok kabeh nang <risa> I'm I'm coming, I'm yeah, coming. coming. And... Nah, I'm coming. I'm coming. balik balik balik balik, balik, balik, I'm coming. I'm coming. santai coming. I'm coming. Uh, darah dulu. Di cecel, di cecel, eki wong wong eki tekniknya cel, kau e. Tekniknya cello, hmm. so, kau aku. Mereka suka mencicil. Ayo, titik mana? Oke, okay, deal uh, Next, next, next, next. Riken, kau lali, kok. napsu, lali, riken. Nah, ada, ada teman-teman, nah coba lirik kan mana, um. balik mundur, balik mundur sih, balik mundur, kali oh, balik oh, ya mana dia di tengah, Joko iki gitu cekak, cekak anak sing telepon, wah wow, serangan tiba-tiba, iya. -tiba. <tip> <tip> <Yeah. tip> onok oh, serangan tiba-tiba dari semak-semak harap hati-hati hey. iya oke okay, mantap oke okay. lah aku manisur sek ngebuff sek dukurno apa ikut lengkap nih? level okay, okay. kok suaramu mau ikut cilik tapi oke oke ganda ya aku lagi itu ini kok diserang sek okay. sek sek se. Eh, Nisor anak Saber dilu. Kudu ditanggulangin. <tang di turtle turtle. lo. Waduh, ya lah. Oke. Okay. Hmm, di Saber ku mang. Oke, okay, mari kita lindungi setengah dulu dulu sa minion Didi ah hati-hati waduh -hati. aku turun lagi taruh ratiki udududu udududu oh ini uh. hey, kita kita harus oke okay. guys iritau ah ah kena Seber menyebalkan. Do kirku gak tati tati, ayolah kir cepat. Oke okay, oke, okay. oh, ya wes ngumpul ya karena jalur aneh ngumpul, wong wong iki. Hmm. Mm, oke okay, deal uh uh, uh, uh, uh uh masalah. Hey. Waduh, wes level 6 level pitulah mereka lah. Waduh, waduh, hilang, hilang, hilang, hilang. Kalah. Kok aku durung apa-apa? Spesimis. Heh, mereka wes level 7 loh, sehatlah. Berarti Bill Gireku dundang cepet-cepet. ini, ini, ini, ini. Sama lagi kayak saya kira kok ya kadek. Gak ngefek mereka level di atas kita. Uut uut uut uut uut. C c c. down. Sese, mm. mm. Aduh, kandel sekali. gempur gampur, gampur. Kayak naik ke ujaran ya. Nah. ha gitu? Kejar, kejar, kejar. Kejar, kejar. Awas, oh, anak iritel. Hmm. Oke oke oke berarti next time tak tank yeah, ini gak Menurutku, ya baik. Kipal Menurutku yo, kak berguna bal morte. Next time aku tak tank. Late like, aku sangat lemah. Dan kau girku yang tak taruh deh. Udaraiku tidak bisa mem. <laughs> Aku Mari Mateni Kamu di Mateni, ya wes lah kalah. Kirku kesuwen. Apa? aneh si orang-orang itu cie. Abah. Iya, Kirku kesuwen lagi. Next time noto Kir yang baik dan benar. Oke okay, kalah men. Ah kalah ya G -G. tidak df ya wes wes tata strategi lagi tata strategi lagi aduh aduh aduh oke oke oke ah perak ah tidak memuaskan sangat tidak memuaskan ya Allah kayu gape patut. Kak masuk, kak masuk. Oke. Okay. Lah. Main wisan mana? <laughs> Oke, okay. aku tank ya. Lek mage ternyata. Bal mote mangiku tak kira bal moteiku berguna. Entren, apa aku minyak sih nggak sih? Menurutmu bal mote mangi apa sih? Uh, bal mote. Tangi aku loh. Bolong ya tuan. Aku kak kak kak support ngono ya wes lah tak tangi ya yo pressure call to start. Oke, okay, masuk masuk. Tak tengi ae. Ya. Firasatku gae nalek aku gak teng. Aku gae enak nalek ga <laughs> <laughs> Ya wes, ya wes. Hilda. Petele. Emblemku turun ke kebuka kape. Burst. Boleh boleh. Oke. Okay. EXP lane. Yes. Wes, yuk, let's go, let's go. Yuk. Oh, Hilda. Keren tidak pernah mengecewakanku. Oke okay. Apakah hari ini Kita akan menang kembali Atau kembali kalah <laughs> Oh kalah aneh, capek aku <laughs> Sangat menakutkan ya Iya, nanti jadi bulan-bulanan netizen <laughs> <coughs> Kak apa terus Emang kita kan regu Grup noob kan memang <laughs> uh, uh, Memang terlahir untuk noob ya tidak. Disetrel menang Nah, betul, betul, betul. Apa? Betul, betul. Kita menang. Iku malah hal yang aneh malah. <hati> <susur> oke, okay, oke. Okay. Amunang ndi wis, tak tutno wis, nang ndi lah. Nisor. beruntung <tun> oh, ya Eh. Eh, uh, tapi kaono senjoko dhuwur aku tak njoko dhuwur ya lek ngono. Ah kan wes sampe sapa iku? Ya, oh ya wes. Eh. Tapi permisi kurung iku. Ya apa ba? Aw, aw, oh, oh, oh, Orang-orang ini kenapa sih? Enggak, <laughs> oh. mainnya keroyokan, Sek. Lala lala lala tidak. Eh, oh. uh. kita enggak punya teman kecil. Teman kecil. Okay. Eh, jangan ganggu teman kecilku, dia yang membantu kuruntuhkan tiang Anda. Tiang Anda. <laughs> tiang. Awas oh, sama singa. Eh, nduwuri ki ana Bruno, ambek Mia. Aduh, aku DJ-ecehlah mbak Mia. Aduh, mateng. Sek, dulu. Oh, dear. Siapa? Ya, DJ-ecehlah mbak Mia. Sek, Sek, Sek. Regen, Regen, Regen dulu. Pokoknya atas gak ketembus saja, Sek. Kirku turun tadi, soalnya. Masih, Sek, aku. Eh nah, di in atas ini ada dua A orang loh Ayo di atas iku ada dua marksman. Tanknya gak ngatasi aku Tolong Iya kan, aku lagi di atas. Di jajal Mbak Bruno dan Mia itu loh. Blend. Anjir, aku loh. Like ketembus belain. aku mati. Salah tuh salah salah. Hm. Salah itu Double kill. Yo udah turet atas turet Capa atas iso kosong gini? aku <laughs> gemes aku ambek Bruno ambek Mia aku Cuy cili eh hey, atas atas turete iso direbut atas iki ada listrik listrik listrik gue lho kak lu mau beli nih listrik listrik Mia balik mana saya nggak ada minion aku yeah mencari aku harus pergi sini boleh ini tidak. tidak aduh itu kamu kena listrik gak bisa waspada Iyalah, ayolah lah, aku nanggung Atas ayo, lalalalang, setidaknya e. hari kenapa lambat sekali Ayo, ayo, <tuk> <tuk> oke, okay, Bruno, down turun, iki, kata. iki, takparan, nih takparan, tak iki, iki, Dur, turat ya, turat ya, fokus ke turat Rebutan si Chiyai Kan nembak apa sih? Halo Halo Ayo, ayo Skuy Hati-hati, Minionnya Tunggu Minion dulu Oh! di, di on telu, Ya Allah! Saya berwafat mm, mm. Saya aku tak balik ke isok, ke isok Uang mm. mm. lima, dikono dong apa yang sedang dipikirkan oleh teman-temanku ini Lihatlah Carmen itu Dia sembunyi saja tidak attack sama sekali ikut <ski> <laughs> <laughs> modelan Modelannya koncernya kayaknya gue <ada> landur <présitúblic sia> lah. <t XYZ clause 2> <give kerja> sama delek Delek lah Bruno ini saya level 6 ini Richard untuk aku masalah enak sih eh Bruno nih di Bruno nih Bruno daun totok nolah turutnya totok toh toh kosong, mau bom sopo sopo levelmu kutundangmu nang saber saber sek sek sek, sek, sek, sek, sek, sek, aku, aku, sek aku, Iku model motor, Carmen kameraman, ngecek bola, ngecek bola, ngecek bola, ngecek bola, ngecek bola, Iya, iya, iya Nah, ngecek mumpun nanteng <lien> bola, ngecek bola, lah bola, <lien> tembakku oke baiklah nunggu ngecek aku ngecek bola, kok aku ngecek bola, ngecek bola, ngecek bola, ngecek Riko ayo bola, ngecek bola, ngecek bola, Turret-nya ya. Jangan attack hero saja. Turret-nya juga. Langsung dia langsung serang sini, ku langsung bunuh. Iya. Tapi tembakku kurang cukup, nanti kanonya langsung. Oke, oke. Ayo kon, Bruno. Bruno, ayo tak ubur kon. Har har har har har Awas Ono Mia, Ono Mia, Ono Mia, Ono Mia. Oneh balik, boleh lah, boleh lah, boleh lah, boleh lah, si, di boleh, boleh, boleh kok, aduh lari lari lari, laju laju, si, atu deh Uber, deh Uber, deh Uber. Aku harus kembali ke rumah <gulah> Boleh aku, boleh Dipatahin enang gini, dipatahin enang omak Dipatahin enang di? I know, bukan Dipatahin enang oh jangan Ma. Jangan dong Jangan Ketembus lah angin nih Saya boleh, boleh angin Iya, boleh angin, boleh angin Iya Bola aku dong Bola aku, boleh angin Carmen. <tuk> Sing-sing hitam bang <tuk> awas awas nak loro heh hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha Bruno mang kon siapa Lemangi kok anak Eldora, ambe Kamu Amik apa? Turet, turet, turet, turet, turet lah, turet. Eh turet itu Iya. Yeah. Oh, Bruno nih le, oh dasar. Sek sek dulu, dulu, dulu, regen, regen, regen dulu. Entek, entek, pol aku. Malah. Beda de ono Dora. Mbak bodoh. Still. Still. Sik <Still. tip> aku. 5 3 2 1. Yo let's go Pangan lagi. Hmm, aku tidak berkutik kena saber. Kena saber. Tidak berkutik aku. <guluh> oh, oh, arep. Oh <guluh> Baiklah. Boleh. <guluh> <guluh> ya Allah. Kakak, aku rigendek semak-semake. Oke. Okay. Saber kuat lo wisan. Ayo kamu jangan sembunyi. Yeah, iya iya iya iya kan iya karena ya oh atas <laughs> sekali balmode nya balmode nya oh atos -nya. -nya. -nya mereka, mereka magi kita nyo, hidup nyo, damai, nyo. damai iya iya Make kita hidup Ayo, damai, cerek menyerang dengan berkumpul. Koe eh ojo ngono deh. Ojo ngono deh, koyok e. Saling ngene, misale yo strategine. Kita w ng ngontok hero terus. Gak gak kalah dikiki ampun. Wah, ngontok deh, nah. balmote... ya ngontok turut deh saiki koyok e. Iki balmote, e Lah Balmot 14 bos, aku yo gak kuat dah. saya berapa sih sebelas. saya tapi masih isok se itu sakit sekali. ompol tadi sumpah. aku aku kok aku. apa sih ini Wah, kalah cuy! Nyelot lord tidak, tidak oke. Oke, akhirnya harus ditata ulang. Ini sepertinya Aduh lordnya, ya Allah, kekalahan terepik. <laughs> Tidak... Aduh... Lah? Halo? Oke, okay, oke, okay, oke... Okay. Oke, okay, oke, okay, oke... Okay. Uh, tidaknya MVP aku <laughs> tidaknya MVP baiklah menangkala sudah biasa jangan berduka hati ya Carmen Yaweslah yauslah ah uh, oke okay, oke okay. oke okay, oke okay. Allah enggak pingin ngomong aja sih halo Wes Wes iku ronde terakhir kita hari ini <0 care ihnie> <Bunuh> <zinho> itu ronde terakhir kita hari ini ya apa perasaanmu <rafisca> aku lemes aku <sinya>, apa sih yang perlu dievaluasi dari battle kita hari ini, yang noob ini <laughs> jangan noob kurang keroyokan ini, ini kurang apa? kurang keroyokan kurang keroyokan, bukan kurang keroyokan, kita kurang atos <laughs> diroyok lembek sekali <laughs> Tuh tuh, kayaknya mis keroyokanmu udah lupa iku memang US. Cuman gak atas kene, emang kan ini gampang digempur. Iya <laughs> perasaanmu ya apa perasaanmu? Perasaan gue Miki cedek no taro, dicak omong iku Ya, gimana kan? Ya, gimana aja? Cuma, Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? kita Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Oke, Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Dada di se... Dada o... Oh. Dada... Dada di duuuu... Dada... temulawak! Next mapar... Tante ini, oke? Dada liaaas... See you... Bye... Bye. Oke, okay, rek. Jadi, itu tadi adalah permainan kita tiga ronde, ya, tiga ronde, satu menang, dua kalah. Dengan kondisi seperti ini, yang noob ini dan belum paham apapun, jika kalian ada masukan untuk kita di sini, kalian iso langsung komen. bawah ke harusnya tuh kayak gini, ke... Uh, akhirnya tuh kayak gini, movementnya kayak gini, skillnya kayak gini, combonya kayak gini nah itu komen on dek bawah aku sangat-sangat menantikan pencerahan dari kalian semuanya so, aku dan Lia, till the next video, see you and ciao dadah, dadah, dadah <muluh> <muluh>